Halo guys, selamat pagi. Sekarang aku berada di Puskesmas Karangkitri dan aku di sini bersama Irma. Halo. Bersama Kastri dari Jeep ya? Iya, aku dari Jeep. Iya, kita mau ngadain apa sih sebenarnya nih nah, sekarang? Pembukaan klinik PDP di Puskesmas Karangkitri. Oh ya, sekarang ke klinik PDP-nya itu yang uh, ada di Karangkitri ini namanya adalah ini Sakura Oke hey, buat teman-teman yang mau aku disini hmm. bisa langsung uh, hubungi dokter Etty Dan juga pendamping-pendampingi sini juga ada Nanti kita lihat ya pembukaannya seperti apa Dan juga tetap stay tune di channel aku Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Dadah. Yang pertama pembukaan Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang ketiga sambutan sambutan, yang keempat peresmian dan pembukaan layanan PDPK di sakura uptd Sekarang karangkemiri, yang kelima pembacaan doa, yang keenam sesi foto bersama dan yang ketujuh penutup. p di yang saya Dr. koordinator P. Ketalian saya saja biar sekalian kenal, mungkin kalau teman-teman penggiatnya justru tidak akrab kali ya. <laughs> Guys, saatnya peresmiannya seperti ini ya, Guys. Nanti akan The gunting pita. Ini yang akan gunting Ini penggiat-penggiat bersama penggiat Iya. Dan hadir, mati. mati bersama penggiat dan juga di puskesmas, <San> kepada Dr. Feba dan Dr. Betty untuk tugas Oh, oh, oh. Merapat Dr. Lily, merapat layak Satu, Satu, dua, tiga, ya. <tuk> Dibuka, lihat ruangannya Dibuka <tuk> <tuk> <tuk> Dibuka Apa sih udah pernah <laughs> ini kan udah pernah, adik. Ada AC <gulit> <benar. Asim> juga <imporan> Aceh, ya. <imporan> nah. Sekarang A ini ada AC, ya. ya. harus oh, oh, oh, oh, belum, udah ada AC, Angin, apa tidak juga silup dah ya Satu bagus banget